Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali ke tutorial Docker selanjutnya. Kita akan uh, di video ini kita akan membuat Docker image bikinan sendiri, Docker image bikinan sendiri uh, dari image yang sudah dibuat oleh uh, developer yang lain, lalu kita custom isinya uh, sehingga Image tersebut, ketika diran jadi kontainer, ya punya tampilan custom, punya tampilan yang kita inginkan. Nah, kira-kira kita nanti akan meng-custom isi image-nya jadi halaman web seperti ini. Nama kita, misinya, kelasnya dengan kelompok keahlian. Oke, okay. kita mulai login ke komputer server-nya, seperti biasa. Usernya TIK, IP-nya pilihan masing-masing, dua -masing. 123, oke, masukkan passwordnya, oke, sudah. Nah, syarat untuk uh, video kali ini, kita harus sudah punya dokter punya akun dokter hub. Nah, ini contohnya nih, punya dena, dena 1920.14.0141, jadi... Kalian harus sudah pernah punya akun Docker Hub. Jadi sign up dulu, username-nya harus seperti ini. Nama depan, uh, akun email yang apa biasa dipakai oleh sekolah. Jadi uh, nama depan, lalu nisnya. Oke. Okay. Uh, seperti biasa nanti logo sign up-nya, daftarnya ya, bikin akunnya pakai akun email sekolah. Jangan lupa itu. Nah, uh, saya sudah punya akun docker hub saya sendiri Ini Andi Sugandi Ini akun docker hub saya Ini contoh akun docker, docker hub uh, Punya dena Oke okay. Oke okay. Kita coba lihat dulu docker image yang sudah ada Nah, docker image yang sudah ada uh, Punyanya engine x Versinya versi latest Nah, nanti kita bikin docker Image punya sendiri, gitu. Oke okay ya, nah kita sudah saya siapkan uh, file HTML-nya. Jadi, saya sudah siapkan file HTML-nya uh, di sini: GitHub.com, saya Sandi Sugandi, slash memulai min dengan min HTML. Jadi, kalian buka halaman ini, uh, lalu uh, ketik kodenya, uh, cari HTTPS, lalu klik nya kopi pasti. di sini ini masih kosong harusnya. kalau masih ada banyak folder, ya hapus yang nggak perlu gitu ya. saya hapus layarnya, ini kosong, kosong ya. saya akan membuat directory sendiri uh, misalkan emy kadir julia kalian pakai nama masing sih? esmin lh misalkan, ada foldernya julia. oke, sekarang saya coba perbesar ponselnya. Oke, okay. sekarang saya pindah ke Julia. Kenapa bikin folder? Ya, supaya nanti saat ada tugas bisa ada di folder masing-masing. Oke, okay. nah, sudah ada di foldernya Julia. Sekarang git clone, maksudnya git clone itu tadi git clone itu akan mengunduh semua file yang ada di repo ini akan mengunduh semua file yang hadir kita Di tadi klik kodenya, pilih https copy. Lalu paste di sini. Atau ya, tapi ulang kalau mau. Di saya ngegit clone. Git clone paste atau tulis ulang alamat ini. Ya, oke, okay, di enter. Itu tuh mengunduh mengklon. Ini kalau saya hapus layarnya lagi, dilihat ada nih, mau mulai aja Saya pindah ke sana. CD sana di tab aja langsung ya. mau sangat tip di tab aja. Lalu sudah di situ. Sudah ada di direktori memulai dengan HTML. Oke. Okay. Nah, kita lihat isinya pasti isinya yang ada di repo ini, repo tadi, repo yang ini memulai dengan HTML. Nah, ini sudah ada file html kita edit file html supaya nanti eh, pakai Uh, custom. Ya, custom saya akan matikan dulu contoh yang tadi ya uh, ini saya akan matikan dulu oh, sudah saya matikan uh, saya edit file html nya pakai Vim, pakai program Vim. Vim sudah ada kalau ada yang mau pakai nano boleh pakai nano ya ini tinggal diganti selamat datang sudah saya siapkan sudah selamat datang um, nama kita masing-masing. Misalkan Novianti. Oke. Okay. Ini h ganti dong dengan nama masing-masing. Julia Novianti. Ini misalkan mix misalkan ini. oke, okay, misalkan di sini. Oke. masukkan, misalkan fase-nya 12 kuartal 0. Satu babak kajian ya teknik komputer dan jaringan. Oke okay. sudah tuh. Sudah ya. Jadi ganti dengan ini, ganti h nya ganti isinya. Ganti isinya. Bisa escape tombol escape ditekan titik dua. Ya okay. saya ulangi. Tadi kalau insert tekan i untuk ngedit muncul insertnya. Setelah kita ngetik kita mau nge-save escape tombol kiri atas di keyboard hilang insertnya nya F2 W Q. itu pakai shift hati. W dan K2. w itu untuk right nulis, Q itu untuk keluar. Jadi tulis lalu keluar. maksudnya di-save lalu keluar dari itu. kalau dilihat file kalau HTML-nya ya begini di Kalau lihat pakai more atau pakai cat. Oke, nah sudah siap file HTML-nya kita akan um, ya bikin dokter fanny dokter fanny kosong nih dokter kosong ya kita isi kayak film tadi lalu tekan i lagi di insert lalu kita ngetik nah, from from engine x karena udah ada engine x nya saya pakai engine saja lalu nah, ada perintah copy copy ya ngopi tadi html yang sudah kita siapkan copy ke nah, lokasi yang pernah kita praktekan minggu-minggu yang lalu usr, share share in nginx html ya html in ini artinya si html yang punya kita tadi akan di mapping disalin ke lokasi index html engine. nya jelas US, US, usr slash share slash nginx slash html slash index html ya kita save, escape ritual wt kalau dilihat sekarang broker filenya sudah ada 2 baris sudah kita build kita build, docker build kita minta, ya nge bikin dokter image debate, boleh minte Nah karena saya username di dokter adalah Andi Sugandi maka nama semua imagenya semuanya Sugani ini seperti ini yang punya saya misalkan uh, nah belajar dokter maka bentuknya Andi Sugandi belajar dokter gitu ya jadi nanti di buildnya sesuaikan dengan nama akun di dokter misalkan saya ambil dari nah, slash gitu ya slash misalkan engine X nah, ini yang engine X misalkan Julia nah, gitu ya saya kecilin fontnya apa ya? Oke dia ya kelihatan Jadi Jadi uh, Docker build minte minte itu ngetek kasih nama uh, nama akun Docker Hubnya lalu nama repo. Ini titik dua letters nih ya, masalah defaultnya, ini defaultnya lepers tapi nggak pun nggak apa-apa untuk saat ini, lalu titiknya lupa titik itu artinya nunjukin docker filenya di situ, Di jangan lupa ada titik ya, ujungnya, spasi lalu titik oke, okay, kita enter harusnya cepat karena engine sudah ada udah ada nih udah di build docker image-nya, ini nama uh, nama image-nya yang lengkap saya hapus layarnya, broken image sekarang sudah ada di dua ini dan yang Inex yang asli. Nah, sekarang kita push, kita push supaya uh, tampil atau uh, ada di, di red di docker hub kita. Nanti muncul di sini saat kita push, tapi syaratnya kita login dulu, broken. Login sebutkan, docker login, u, eh sebelum login, pastikan logout dulu ya. Se saya khawatir ada akun yang lain yang pernah login di yes, docker logout dulu, lalu docker login. Docker login, min u, nama akunnya. Nama saya kan akunnya yang suka. Kalian harus ikut bentuknya nama akunnya begini. Berna uh, gabung ya, lalu namanya sih. Dan sebelumnya, kalian bikin dulu akun di docker Oke, okay, enter passwordnya. Masukkan ini password saat Anda bikin akun. Dokter, oke, okay, login. Succeed, succeed. Oke, kita push. Nah, kita push, dokter uh, push. Dokter push, ya. Ini, dokter push. Nama, image yang mau di-push. Dokter ya kan, ngupload ya kirimlah uh, dokter image nama imagenya nya ini ya di enter, okay. preparing waiting lalu di push. Oke okay, ini tergantung internet, mudah beransi sih cepet. Ini 100 Mega oke okay, nah udah cepet. Harusnya sih cepat. Oke, okay, uh, nanti setelah di-push kita akan uh, coba previewnya ya. Tapi lebih sederhana, lebih gampang. Push. Harusnya udah di-push. Oke, okay, sudah di-push. Kita lihat. Klik kanan reload. Klik kanan, ingat ya buka halaman profil dokter masing-masing. di kanan reload. Harus ada, harus sudah ada. Engine uh, X Julia. Jadi press, ya udah ada kan? Oh, udah udah. Ada. Congratulations, sama-sama. Nah, ya udah, uh, kita akan nyoba jalanin seperti biasa dokter. Kita lihat dulu image-nya. Sudah dokter. Seperti dulu docker, container, run, min, ya, min b, min p, ingat 8.0 dulu, 8.0 misalkan 13, 8.0.13, 8.0.13, 2.80, mapping port, ya, ini portnya engine X, ini portnya lokal kita, lalu sebutkan uh, image-nya, sebutkan image. Oke, okay, harus lengkap, misugandhi, misugandhi, ini in, juga in, in, in, in. Oke, okay, kita akan jalankan sebuah kontainer dengan image, image yang sudah kita custom. Lalu, kita akan mengakses port lokal supaya di mapping ke portnya internalnya Ingenx. Oke, okay, kita enter. Enter. Oh, saya nggak pakai nama ya, nggak apa-apa. Maksudnya ada min name ya. Oke, okay, saya akan... Uh, ulangi dulu dokter kontainer LS ini saya akan stop dulu saya ketuk apa uh, saya lupa nggak pakai nama kontainer stop saya sekalian hapus saya lupa harusnya pakai nama dokter kontaineran min d min P kasih nama min min oke okay. okay, kita akan buka port 8013 nya IP nya ingat IP AS FTH0 IP nya jangan lupa oh, sorry IP AS FTH1 IP HX Oh ini IP nt S9 Ini ya IP nya Klik kanan copy Saya akan buka Oke, Saya akan buka lalu portnya Port 8013 Hosenya ganti 8013 Oke Kita buka Oke sudah ada Ini tampilannya Nama kita, nisnya, kelasnya, program keahliannya. Oke, okay. sampai situ. Baru saya untuk tutorial hari ini. Hmm, semoga bermanfaat. Ini dasar dari kita bikin image. Jadi, walaupun misalkan, ya, hmm, misalkan kita hapus sedikit. Saya stop dulu. Saya stop dulu. Stop kuliah kontainernya saya hapus kalau kita nyoba ngapus ini image-nya, kita hapus imajnya docker image rm itu saya hapus jadi saya hapus saya lihat lagi nggak ada tapi kita bisa langsung menjalankan ini menjalankan yang tadi nanti dia akan mengunduh sendiri ini saat kita menjalankan sebuah kontainer yang image-nya belum ada kan tadi sudah kita hapus dia akan ngunduh sendiri. Kenapa diunduh? Karena di repo-nya sudah ada. Di repo Docker Hub sudah punya Yang custom-nya yang isti web-nya sudah custom. saya coba lagi ya. Jangan pakai juga bisa pakai pakai namanya Kanaya biar beda. Namanya aja, repo-nya tetap repo-nya nginx x, Tapi dari repo dari Docker Hub punya nggak ada katanya, karena nggak ada dia akan mundur, akan mundur. Oke, ukurannya kurang lebih sih segini ya, 133 Miga, enam dan which Oke, pulling ya, pulling itu berarti mundur. Pull, ambil. Sudah, pull complete lalu akan jalankan jadi sebuah pagi sudah kita cek docker container konta ls sudah jalan karena ya kontainernya kita refresh lagi aja oke okay. sudah jalan begitu tentang docker image bikin docker image custom punya sendiri isinya di custom bikin file html sendiri kita push ke docker hub Hapus lokal dokter image kita, lalu dokteran akan mengunduh image uh, secara otomatis, lalu menjalankannya menjadi sebuah pengetahuan. Oke, okay, terima kasih. Uh, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.